kurang melengkung nggak? No? iya. enggak. Ya. <tuk> <tuk> <Raku>. hehehe. kenapa? nggak <tuk> kacau <tuk> pun. saya mau beri. udangnya sehat. awalnya iya. mana? dapat mas? dapat mas? Ini posisi perahu nya. Keringgiran nunggu. Strike. Lambat ya. Ada tukang ngamuknya. Hahaha. Huh. Aduh. Hanya. Hanya. Hanya. Hanya. Hanya. Hanya. Hanya. Hanya. Hanya. Hanya. Hanya. Hanya. Hanya. Hanya. Hanya. Udah, baru enang. Awas, was, awas. Was, awas, neng, awas. Ada ya? Salah inna. Inna. Oh, ini. Ya, ini. yang lain bisa yang juga dapat yang lebih besar. Mudah-mudahan dapat juga orang. Ini <tulakillar> sana <tulak> yang <tuk> bosan saya dah baru nak Atap aku. Atap aku. ini wes, ini, Ih, ini. beda kan ya. mulutnya juga iya, ini kan tadi dapat juga Dimaian. Dimaian. Mayan juga besar, ketambah juga ini. Wah, ya. juga baru Sama-sama naik, <tik> <tik> Aduh, sama -sama naik eh, juga naik, juga naik ini. Di uh, ada di belakang, baru nang lagi. Saudara-saudara, apa yang betul. terjadi? Apa? Boleh stretch burung Jangan <tuk> <tuk tangan> <tuk tangan> sudah Mulai kita pakai mulai lima satu mau Strike, strike, akhirnya Eh, lain daripada yang lain um, Shot, trake, Strike strike strike San ini wah ikannya sudah kelihatan oh oh ini master itu ini Din bilang pinggiran asli nya pinggirannya itu <tuk> satu udang, satu udang, satu Satu udang, satu ikan Satu, udang, satu, satu, udang, satu, satu, udang, satu sebagai penyelamat aja ya ah, penyelamat <tuk> aja ya. mau, <tuk> <tuk> <tuk> rekok, buru, buru. Satu udang, satu ikan <tuk> baru sambil lepas nang. Bos. hasil trip mancing Dari ini. Oh, oh, oh.